Saya sedang berada di halaman kantor gubernur provinsi Sulawesi Barat. Ini kondisinya beberapa menit yang lalu setelah terjadi gempa. Ternyata bukan hoax ya, ternyata faktanya memang kantor gubernur Sulawesi Barat roboh. Air. Semua orang lari ke dalam, Ini cari yang tempat lebih tinggi. Semua musim mengungsi semua. Di sebelah tak? Catering. Masih berapa sih? Masih. Ada suaranya. Tapi susah, nih Oh iya yeah, iya, yeah. sabar. Masih mau ke minum, Dek? ini sementara di bawah. Enggak, tentu. Sementara kita